Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alia. Di video ini, saya mau nge-share ke kalian tentang penyakit yang sering dialami oleh bayi baru lahir. Nah, ini juga dialami oleh Fadol ketika bayi dulu, ya. Nah, di sini saya mau nge-share penyakit yang dialami atau rentan dialami oleh bayi baru lahir. Yang pertama adalah kulit kuning. Nah, bayi itu... Dulu juga Fadol mengalami kulitnya kuning sebagian Nah itu disarankan sama Bu Bidan untuk menjemurnya Nah kulit kuning pada bayi ini disebabkan oleh kelebihan bilirubin Yang membuat kulit bayi tampak kuning Nah itu disebabkan oleh bilirubin teman-teman Sebagian besar bayi baru lahir ini mengalami penyakit kuning Karena kadar bilirubin pada bayi yang lebih tinggi daripada orang dewasa Penyakit kuning yang dialami bayi baru lahir Akan terjadi pada eh, pada saat eh, apa, hari ketiga kelahirannya Nah biasanya itu eh, ketika sudah seminggu lebih Atau mungkin apa, hari yang ke-10 Itu eh, baru bisa apa reda atau sembuh kuningnya Penyakit itu akan hilang dengan sendirinya maksudnya kayak gitu teman-teman Nah sedangkan untuk bayi prematur Penyakit kuning dapat berlangsung sekitar dua minggu Untuk meredakan kuning pada bayi ini Caranya itu Dengan menjemur bayi di bawah terik matahari Sinar matahari Pagi selama 30 menit Nah itu disarankan sekali memang Bayi itu di, apa, dicemur ketika pagi hari Minimal itu 15 menit lah 30 menit terlalu lama 15 menit aja 10 menit juga gak apa-apa Pokoknya kalau ada Sinar matahari itu penting banget buat bayi Karena itu untuk menghindari kuning pada bayi Dan itu juga kan vitamin D teman-teman Untuk menguatkan tulang-tulangnya bayi tersebut. Terus penyakit yang kedua yang sering dialami oleh bayi baru lahir Yaitu kolik Nah kolik ini adalah Tanda bayi mengalami kolik ini adalah Ketika bayi menangis secara terus menerus Tanpa alasan yang jelas Nah, dia tuh mau menyampaikan sesuatu, tapi dia bisa berkomunikasinya hanya menangis. Nah, itu polik. Dia menangis terus. Ada sesuatu yang sakit di dalam dirinya. Itu juga dulu pernah Fadol mengalami seperti itu. Ternyata perutnya itu gembung, teman-teman. Apa? Pada malam hari itu, uh, gak bisa, ti gak bisa tidur pokoknya Fadol. Sampai pagi, sampai subuh. Nah, subuhnya itu baru Fadol dibawa ke bidan dan dikasih obat. Eh, bukan obat sih, apa namanya? puyer kalau di sini, di Jawa itu puyer namanya. Kayak obat yang diulek-ulek terus dikasihkan sama Fadol. tuh akhirnya dia sembuh. Nah itu, teman-teman. Eh, ini... Biasanya hal itu karena bayi merasa tidak nyaman, nah, tapi ia tidak bisa mengungkapkannya. Nah kolik harus hilang pada saat bayi berumur tiga bulan. Itu padahal ketika itu usia satu bulan, Belum satu bulan kayaknya belum lepas anunya pusatnya pusarnya tali pusarnya belum belum lepas itu sudah mengalami sakit perut nah kolik apabila kolik terus berlanjut setelah usia bayi tiga bulan maka harus dilakukan diagnosis apa yang terjadi apa yang menyebabkan kolik tersebut dan kita nggak tahu ya jadi harus penanganan yang serius kalau misalnya bayi nangis nangis terus ya teman-teman terus penyakit yang ketiga yaitu masalah kulit masalah masalah kulit seperti ruang popok dan kerak kepala adalah yang sering terjadi pada bayi baru lahir. Nah ini juga Fadol pengalaminya. E, dulu itu Fadol mengalami bintik-bintik e, merah, terus ada airnya, e, terus seluruh tubuhnya itu, seluruh tubuhnya Fadol mengalami. Jadi saya itu bawa ke dokter langsung, terus dia dikasih salep. E, namanya salepnya nanti saya kasih tahu di sini. Nah itu salepnya manjur banget. E, hari ini dikasih kan besoknya langsung e, sembuh kayak gitu cara mengatasi masalah ini yaitu dengan sering mengganti popok nah itu kalau misalnya mengalami ruang popok ya teman-teman itu harus sering mengganti popok karena dia pipis kan ya kalau sensitif tuh apa kulitnya bayi ini sangat sensitif jadi kita harus sering-sering mengganti popoknya dan menggunakan krim popok yang baik itu dulu saya mau, supaya ndak merah-merah di bagian selangkangannya itu saya kasih Uh, dari ras baby apa ya? Oh nanti saya kasih tahu di sini ya teman-teman. Sedangkan untuk mengatasi kerak kepala itu, padahal juga pasti ada ya teman-teman. Semua bayi pasti mengalaminya. Uh, caranya yaitu dengan rajin mencuci kepala bayi dengan sampo ringan dan aman bagi setiap hari. Setiap hari itu dikasih dikasih sampo sampo khusus bayi ya teman-teman atau gunakan baby oil untuk mengelupas ke kerak kepala kerak kepala itu penyakit yang penyakit yang keempat adalah e, gumoh nah ini sangat sering banget sering banget dialami oleh para bayi-bayi ya penyakit bayi baru lahir yang umum terjadi adalah gumoh biasanya terjadi ketika bayi selesai menyusu nah ketika menyusu disarankan itu Uh, untuk mencegah gumoh tersebut kita di, apa, disarankan untuk mensendawakan dengan cara posisikan bayi berdiri yang disandarkan pada bahu bayi. Nanti ada contohnya saya kasih tahu supaya lebih jelas lagi ya. Bayi dikasih apa kayak berdiri gitu supaya enak. Kayak eh, kita kan yang berdiri eh gitu. <tuh -tuh. Maksudnya supaya langsung masuk ke perutnya gitu teman. Jangan nyangkut di sini. Gitu. Terus yang kelima penyakit demam. Nah ini paling sering demam sama batuk itu pilek itu sering sering banget yang namanya batuk demam eh, apa tadi batuk demam pilek itu sangat sangat sering di, apa, dialami oleh bayi baru lahir karena kan mereka kan baru baru ngerti ya suasana di kehidupan dunia seperti itu. Nah ini saya jelaskan yang demam. Demam ini indikasi bahwa tubuh sedang melawan infeksi. Tapi waspada juga apabila bayi mengalami demam tinggi. Bayi yang mengalami demam tinggi beresiko mengalami kejang dan berpotensi merusak otaknya. Nah dulu itu fadol ini bukan dulu sih. Pas usia satu tahun ini ya. Saya lupa tanggal berapa. eh Maksudnya iya tanggal berapa. Dia masuk ke rumah sakit karena demam tinggi Malamnya demam tinggi, besoknya dia tuh Mungkin demamnya itu semakin naik gitu loh Jadi Besoknya tuh tiba-tiba dia pingsan, eh bukan Kejang gitu loh, terus agak lemes gitu loh Nah Itu ternyata ketika dibawa ke bidan Itu saya kan gak ngerti kan ya Baru tahu Dibawa ke bidan Ternyata di apa diukur suhu badannya itu 40 ternyata dis, kalau makanya itu harus tahu ilmunya ya jadi sekitar 38 38 derajat celcius sampai 40 itu sangat tinggi termasuk sangat tinggi teman-teman nah itu disuruh turunkan dulu kalau misalnya tidak turun-turun nanti dibawa ke sini lagi katanya bidan waktu itu nah, ternyata pas sudah dibawa ke rumah lagi dia tidur, tidur sampai bangun lagi eh, apa digendong-gendong kan saya ndak turunkan dulu tapi tiba-tiba dia kejang lagi teman-teman dulu -teman, matanya ke atas Habis itu saya langsung langsung dibawa ke rumah sakit saya panik ya teman-teman harusnya jangan panik ya teman-teman terus eh, bilangnya sampai di rumah sakit kata bu kata bu dokter ini cara penanganan apa sih namanya Awalnya itu harus di.. pokoknya dibuat nangis Dibuat nangis, dibuat sadar anaknya Pokoknya dicubit-cubit, dicubit-cubit Digosok-gosok di telapak kakinya waktu itu Sampai padol nangis Jadi kalau misalnya sudah nangis itu kan apa Jantungnya memompa lagi Jadi kalau misalnya jantungnya sudah memompakan kan apa, bekerja lagi Darahnya tuh apa beredar kembali seperti itu jadi dia sadar kembali Nah ini ada solusinya teman-teman Kalau misalnya penanganan pertama ya Mandikan atau jangan dimandikan sih kalau saya bilang Kompres dengan air hangat Kenapa harus air hangat? Karena air hangat itu membuat pori-pori membesar Jadi cepat keluar panasnya kalau misalnya mengompres dengan air dingin itu kan memperkecil pori-pori, jadi kan lama ya keluar-keluar panasnya. Ini saya catat ya untuk teman-teman supaya nggak lupa. Soalnya saya nunggu itu padahal mumpung masih tidur tanya teman-teman biar cepat gitu loh. Tapi jadi dia bangun. mandi air hangat. Yo ini kalau misalnya mandi air hangat nggak apa-apa. Bisa membantu menurunkan suhu tubuh bayi, melancarkan pernapasannya, dan membuat tubuh bayi lebih rileks. Jadi kalau mandi air hangat itu membuat bayi lebih rileks teman-teman Kayak kita juga kan ya kalau kita sakit Saat memandikan si kecil yang demam Pastikan air yang digunakan cukup hangat Tidak panas atau terlalu dingin teman -teman. Karena kalau air hangat itu biasa memperlebar pori-pori Nah itu saya bilangnya teman-teman Memperlebar pori-pori Jadi cepat keluar panasnya teman-teman Itu sangat penting diketahui teman-teman Karena saya ...sudah mengalami bagaimana anak saya pingsan. Saya khawatir banget. Pokoknya gitu lah. Nanti ada videonya. Tapi setelah dia sadar, Fadol itu langsung kemana-mana. Padahal diimpus tangannya itu. Terus dua kenakan pakaian yang nyaman. Jadi pakaian yang yang nyaman itu penting juga ya. Kalau misalnya cuacanya suasana di... ...di apa namanya di kotanya panas. Kalau di Probolingka kan panas, jadi... Dosa lah, dikasih yang panjang-panjang bajunya. Pokoknya nyaman, yang pendek lengan pendek, apa celana pendek dikasih kan? Supaya tidak kepanasan, dia teman-teman. Kadang bekal seputar si Fadol kalau misalnya cuacanya panas banget. Nah, terus, terus kalau misalnya kalau bayinya demam, itu jangan dikasih selimut di dosa pakai selimut, karena itu memper... apa sih kalau pakai selimut itu kan? menghalangi menghalangi panasnya keluar. Terus jaga suhu ruangan pastikan suhu kamar tetap sejuk dan nyaman bagi si kecil dengan menyalakan AC atau kipas angin tapi jangan diarahkan ya teman-teman. Terus uh, ya, uh, apa namanya disarankan juga ibu-ibu yang punya anak mempunyai termometer ini supaya mengecek suhu tubuhnya anak kita. Karena waktu dulu saya itu enggak punya termometer jadi saya bingung kan ya. Ini panas banget atau panas biasa ya gitu saya bingung. Jadi penting banget ya teman-teman kalau misalnya sudah 38 derajat celcius sampai 40 itu sangat panas jadi harus diturunkan. Kalau misalnya naik terus kan nanti jadi demam dan demam tinggi dan mengakibatkan kejang. Nah, itu bahaya banget teman-teman. Jadi itu penting harus punya termometer. Kalian bisa beli di Shop ya teman-teman. Iya. -teman. Yeah. Tidak apa-apa, dikit-dikit promosi Terus, berikan obat-obatan penurun panas. Nah, ini juga, teman-teman harus punya uh, obat penurun panas buat bayi, khusus bayi ya, teman-teman. Yaitu Fadol punya. Nanti saya kasih tahu di sini ya, obat penurun panas apa? Delta, delta paracetamol. Kalau saya, saya lupa, itu nanti saya kasih tahu di sini ya, teman-teman itu sangat ampuh ya teman-teman terus rasanya itu manis saya pernah cicipin jadi Fadol itu suka kalau misalnya pahit kan bayi gak suka ya teman-teman itu teman-teman eh, apa sih namanya penyakit yang sering atau rentan dialami oleh pak bayi baru lahir itu sangat sangat perlu diketahui oleh teman-teman yang mama-mama eh, muda yang baru tahu yang yang sekiranya kayak saya gitu loh ndak tahu banyak tentang uh, apa namanya? tentang penyakit bayi baru lahir. Jadi itu saya berbagi pengalaman supaya kalian jangan sampai kayak saya membuat anaknya kejang. Astagfirullahalazim. Oke, teman-teman, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-subscribe, like, comment and share ke semua sosial media kalian ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.